Shalom adik-adik, selamat hari minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua baik-baik aja ya. Kakak mau mengajak adik-adik untuk mengikuti HMPT pada hari ini. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita serta alkitabnya. Kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Selamat menjalankan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Selamat hari minggu semuanya. Wah kak... Gak berasa ya kita udah di hari minggu lagi. Hari dimana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Wah iya kak bener banget. Ini saatnya kita ibadah PT nih kak. Ayo adik-adik siapkan alkitab kalian ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah PT pada hari ini. Eh tapi sebelumnya nih kakak mau kenalin yang bertugas pada hari ini untuk pembawa firman ada Fani Sahertian, pemusik pada hari ini adakah Brandon dan Kahosia. Untuk liturgosnya sendiri ada Dina dan Ka Ingrid. Ayo Adik-adik, mari kita beribadah. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. satu teduh selesai Marilah kita memuji nama Tuhan Dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Budi 38 Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Sambil bangkit berdiri Kita nyanyikan, nyanyian, dan pujian hanya bagi Allah Dan bersorak-sorai hanya untuk kemuliaannya Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa dan roh kudus yang bertahta dalam kerajaan sorga untuk pagi yang indah ini Terima kasih untuk kesempatan kami dalam ibadah ini Tuhan Yesus Bapak berkati awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya puji Tuhan, amin Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menaikkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai5 yang berbunyi demikian Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang 5 dalam lindungan Allah orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang Mahakuasa kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kau percayai. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkat burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kapaknya Ia akan menunduk engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap pedasyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Adik-adik dipersilahkan duduk kembali Adik-adik kita akan memasuki pelayanan firman yang dibawakan oleh Kak Namun sebelum itu, marilah kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 52. Firmanmu Tuhan adalah kebun penuh kembang. pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik Taruna semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Kafani berharap kalian dalam keadaan sehat. Mungkin diantara kalian juga ada yang kurang sehat hari ini. Kafani doakan semoga Tuhan Yesus jamah dan pulihkan kesehatan adik-adik sekalian. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Ya, kalau adik-adik sudah menemukannya, kita biarlah tetap terbuka. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah sumber kehidupan kami, kami mengucap syukur Bapa atas kasih dan anugerah Tuhan. ...di mana pada saat ini kami boleh menikmati nafas kehidupan... ...dan kesehatan yang baru daripadamu. Kami juga mengucap syukur, bapa ...atas waktu yang masih Engkau berikan bagi kami... ...sehingga pada saat ini kami boleh memuji, memuliakan... ...dan menyembah nama Tuhan lewat ibadah Minggu Persekutuan Taruna. Di dalamnya kami rindu untuk disapa Tuhan lewat kebinaran firmanmu untuk itu Bapa bimbing dan kuasai kami dengan kuasa roh kudus dan beri kami hikmat agar firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar boleh menjadi pedoman di dalam kami menjalani hari-hari kami berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 1, ayat 1-8 yang berbunyi demikian. Pembacaan firman pada pagi hari ini, dari Filipi 1, ayat yang pertama hingga yang kedelapan demikian firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus -hamba Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para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 diberikan kepadaku baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian demikian firman Tuhan oh iya Kavani mau tanya nih siapa di antara adik-adik yang setiap pagi sehabis bangun tidur Langsung berdoa dan membaca firman Tuhan. Kakak harap kalian rutin ya, berdoa dan membaca Alkitab setiap sebelum memulai aktivitas kalian. Nah, apalagi sekarang ini di Pelkat Persekutuan Taruna GPIB Shalom Depok ada yang namanya Program Selamat Pagi Taruna atau SPT. Nah kakak berharap adik-adik selalu mengikuti SPT setiap hari. Kalau ada yang masih bolong-bolong ya untuk berdoa dan membaca Alkitabnya, ayo mulai sekarang dikiatkan lagi, jangan malas. Mengapa sih adik-adik harus berdoa dan membaca Alkitab setiap hari? Ya karena doa, dan membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan seperti halnya Paulus nih dalam bacaan kita pada pagi hari ini Paulus menulis surat kepada jemaatnya di Filipi kalau dulu kan komunikasi belum ada gadget seperti sekarang jadi komunikasi itu dilakukan lewat surat-menyurat nah, isi dari surat tersebut Paulus menyatakan bahwa dirinya mengucap syukur kepada Allah setiap kali ia mengingat jemaatnya di Filipi Paulus mengucap syukur karena jemaat di Filipi yang merupakan jemaat yang dibinanya itu bertumbuh dalam pemberitaan Injil bukan hanya mereka sebagai pemberita Injil tapi juga mereka melakukan ya melakukan apa yang diberitakan di dalam Injil itu di dalam kehidupan mereka sebagai sebuah persekutuan jemaat jadi jemaat di Filipi itu tidak hanya sebagai pembaca atau pendengar bahkan cuma percaya pada berita Injil tetapi mereka juga mengambil bagian di dalam persekutuan dalam melakukan persekutuan dengan jemaat baik secara pribadi maupun secara bersama-sama jemaat mampu melakukannya karena mereka mengarahkan hidup dan kehidupannya kepada kuasa Allah adik-adik tahu enggak pada saat menulis surat ini Paulus sedang berada di dalam penjara kebayangkan kalau kita seseorang itu dalam penjara tentu kebayang sekali bahwa oh dia itu hidup dalam berbagai tekanan ya, bahkan mungkin e, disiksa dan sebagainya biasanya orang di dalam penjara pada umumnya itu bukan dalam keadaan senang. Tetapi dia justru sedang dalam pergumulan. Paulus di dalam penjara. Di dalam menghadapi pergumulan yang ada di dalam penjara. Dia mampu mengucap syukur. Dan mampu mendoakan jemaatnya. Nah adik-adik teruna. Belajar dari Paulus yang di dalam pergumulan dia mampu mengucap syukur dan mendoakan jemaatnya kakak pun berharap adik sekalian dapat mengucap syukur dalam segala hal di dalam situasi baik ketika adik-adik dalam keadaan sukacita, gembira, senang maupun ketika adik-adik sedang menghadapi pergumulan menghadapi sakit menghadapi nilai yang mungkin tidak bagus atau situasi apapun tetaplah mengucap syukur sebagaimana di dalam Alkitab yang tertulis dari satu Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu nah adik-adik Mulailah hari kita dengan selalu mengucap syukur. Itu makanya Kak Fani berpesan buat adik-adik sekalian. Jangan pernah lupa ketika memulai hari, ketika adik-adik bangun tidur. Adik-adik langsung mengambil waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Karena itu adalah Ungkapan syukur adik-adik kepada Tuhan Ya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian Amin Mari adik-adik kita masuk dalam doa syafaat Kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Kami sudah mendengarkan dan membaca firmanmu Tuhan bantu kami untuk kami, senantiasa selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka. Kami senantiasa mau mengucap syukur pada Tuhan. Bantu kami, ya Bapak, untuk ketika kami memulai hari kami, kami bisa berdoa dan meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga bantu kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Bapak dalam surga, di tengah pandemi ini, kami mau mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami semua. Meskipun kami harus berada di dalam rumah, kami harus belajar dari rumah, tapi kami tetap dapat melakukannya, karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami, berkati juga adik dan kakak kami biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka memberikan kesehatan bagi mereka dan jauhkan mereka dari terpapar virus COVID-19 Bapak dalam surga kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang sakit atau teman-teman kami yang sedang menghadapi pergumulan Tuhan Yesus biarlah Engkau mau jamah dan pulihkan kondisi kesehatan mereka dan juga engkau mau mendengar seru doa mereka, yang mereka sampaikan kepadamu ya Bapak. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pasti ada solusi yang terbaik buat teman-teman kami. Kami mau naikkan doa syukur kami ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Kavani yang telah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita meresponi firman Tuhan dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita kita dengarkan bersama-sama warta PT yang akan disampaikan. Hai Adik-adik, sekarang Kakak mau kasih tahu kalian warta PT minggu ini. Yang pertama, Kakak mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang mau melayani di minggu ini. Untuk pelayan firman-Nya ada Kak Fanny Sahertian, untuk liturgosnya ada Kak Ingrid dan Kak Dina, dan pemusiknya ada Kakak sendiri dan Kak Hosea. Kiranya Tuhan terus menyertai pelayanan kita. Yang kedua, Kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik layan dan kakak layan berulang tahun sepanjang minggu ini Kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai kita Yang ketiga, kakak mau mengajak adik-adik untuk memberikan persembahan melalui QR Code ini QR Code ini terhubung ke BCA, BNI, OVO, GOPAY, dan lain-lainnya Yang keempat, kakak juga mau mengajak adik-adik untuk memberikan kritik dan saran melalui link ini yang kelima, kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk terus mengikuti Selamat Pagi Teruna di channel Youtube GPB Shalom Depok setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi. Jangan lupa ya, selamat lanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik dipersilahkan bangkit berdiri. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Muda Mudi 129, ku beroleh Berkat. Thank mm -hmm. you. Ya, baiklah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, kakak harap adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari adik-adik sekalian, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kalian dengar saat ini. Jangan lupa terus mengucap syukur dalam segala hal. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus, menyertai adik-adik dan kakak-kakak layan persekutuan teruna. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik terkasih, ibadah PT hari ini sudah selesai. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kakak persilahkan adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sampai berjumpa minggu depan ya. Dan jangan lupa jam 8 pagi di channel Youtube GPB Shalom Depok. Dan... Ingat juga nih, pesan ibu 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan ya adek-adek. Segenap kakak lain yang bertugas, pamit ya. Selamat hari Minggu, Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus memberkati. memberkati.